Jantung ini Berdatang Ku akan selalu menjagamu Hingga akhir waktu Halo bro, selamat datang di channelku. Buat kalian yang baru nemu channel aku Silahkan di subscribe ya Ya pada kesempatan kali ini Saya mau hancurkan lagu Dari Rizky Febian Hingga tua bersama Lagu ini sebelumnya belum pernah saya dengar. Oke, langsung aja. Inikah kisah cinta yang aku sesali? Inikah tinggal? Kesalahanku Yang selalu membuatmu terluka Maafkanlah sayangku Dengarkan janjiku Selama jantung ini berdetak Ku akan selalu menjaga I Aku aslinya lihat di deskripsi ya. Oh selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu selama nafas ini. Kita okay, yang sudah mau mampir ke channelku yang baru nemuin channelku jangan lupa subscribe ya, okay, bye.